Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara memasukkan cheat codes ke emulator 3DS yaitu Citra gitu. Nah, Dari sini saya menggunakan versi laptop atau versi PC, kalau kalian menggunakan versi Android enggak tahu juga sih apakah bakal sama atau bakal bisa atau enggak gitu, tapi seharusnya sih bisa gitu. Dan sebenarnya untuk uh, menggunakan cheatnya ini bisa dibilang berbeda gitu ya sama emulator lainnya kayak PS1 atau mungkin PS2 gitu mungkin... Uh, Citra ini bisa dibilang yang paling simple menurut saya, dan kalau kalian memasukin cheat codesnya, kalian nggak bisa langsung ke emulation dan kalian uh, pilih yang namanya cheats gitu. Jadi kalian harus buka dulu gamenya, dan ya yeah, jujur ini lebih simple dari PS2 sih menurut saya ya. Dan kalian harus buka game kalian, contohnya mungkin Strange Journey, atau mungkin uh, Shin Megami Tensei 4, atau mungkin Majora's Mask atau kalian of Time, ya, terserah lah ya, gamenya apapun. Dan sini saya akan meng menggunakan untuk yang uh, Strange Journey gitu. Untuk gamenya ya. sini kita uh, buka gamenya dan... Uh, di sini kita akan post aja untuk gamenya gitu karena di sini nggak harus uh, jalan ya untuk gamenya dan setelah itu kalian cukup tinggal klik ke emulation terus ke cheat sih ya. nah di cheat ini kalian bisa uh, langsung masukin uh, cheatnya gitu dengan klik yang add cheat atau kita akan tambahkan ya cheatnya nah, dan sini kita akan uh, masukin namanya untuk namanya bebas sih misalnya di sini uh, namanya hp kacang gitu mp kacang jadi maksudnya ini adalah uh, infinite hp gitu dan untuk cheatnya kalian bisa cari di google biasanya ada di Uh, game facts kalau nggak salah atau mungkin di mega elixir mega elixir itu untuk ini ya untuk uh, ps 2 di sini kita akan cari aja untuk nama gamenya strange uh, journey uh, strange journey cheat codes ya tinggal kalian cari aja gitu dan untuk uh, website nya terserah kasih di sini saya akan menggunakan yang dari uh, github aja gitu dan Uh, di sini ada kodenya ada banyak ya kalian nggak harus masukin satu-satu untuk yang PS dua jujur menurut saya agak ribet karena itu harus dimasukin satu-satu harus diketik patch gitu kan dan sebagainya nah, di sini untuk uh, kodenya gitu uh, ada namanya juga di sini namanya bisa kalian uh, pakai juga untuk namanya cuman kalau kalian misalnya mau pakai custom namanya terserah misalnya di sini kita akan masukin uh, XP multiplier gitu misalnya uh, exp misalnya exp uh, plus mungkin, ini kita akan tambahin plus gitu. Nah di sini untuk notesnya uh, mungkin untuk catatan ya, biasanya nggak saya isi dan nggak harus juga diisi. Tapi untuk kodenya, tinggal kalian uh, pasangin aja untuk kodenya. Di sini untuk XP multiplayer kah uh, kali 32 misalnya yang ini ya, karena kalau misalnya saya biasanya pengen uh, pakai yang uh, lebih banyak gitu untuk multiplayernya Dan di sini kita akan uh, pastiin aja gitu atau mungkin kita akan tempelin di sini. Kodenya dan setelah itu kita akan klik save aja Nah setelah kalian klik save Jangan lupa kalian uh, Cek juga gitu untuk box yang ini Karena kalau nggak dicek ya nggak akan aktif juga gitu Untuk uh, cheatnya Nah setelah itu kalian bisa langsung uh, coba untuk main gamenya Dan seharusnya udah jalan gitu cheatnya Kalau mungkin gak jalan cheatnya Kemungkinan itu dari kodenya memang salah gitu Tinggal kalian pastiin aja Untuk kodenya saya udah coba di uh, Strange Journey Saya udah coba di Majora Smash gitu uh, Cheatnya berhasil semua gitu kalau kodenya berhasil ya kita juga nanti bakal jalan seharusnya gitu kalau kodenya bener ya yang saya maksud gitu dari ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya jadi kalau kalian misalnya mau have fun gitu mau tolol-tololan doang gitu main uh, game emulator gitu ya misalnya emulator di Citra ini misalnya kalian udah uh, main gamenya atau mungkin kalian udah uh, tamat berkali-kali dan kayak cuman pengen nyoba pakai cheat gitu ya rasanya kayak gimana kayak bisa pakai cheat gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-watching Bye bye